hadirin mahasiswa muslimin mutadakhirin tentu saja ini teriak-teriak bukan tujuan untuk pamer teriak ini adalah kemarahan murni dari hati orang yang beriman saya ulang kalimat saya kalau ada orang yang laku islam dengan apa yang terjadi di swedia dia diam dia tidak berkata, dia tidak bertindak, dia tidak menghasut orang lain untuk membalas atau untuk menuntut demi Allah. Dia tidak berhak mencium angin bau surga dia tidak berhak mencium bau angin surga, dia tidak berhak mencium bau angin surga. surga. Siapa pintu orang Islamnya berharap masuk surga? Sementara melakukan begini Ia, demi Allah jangan masuk surga angin surga saja tak, tak berhak dia dapat maka umat Islam dimanapun itu berada nah baik saudaraku jadi hari ini ya pada hari ini hari Senin tanggal 30 Januari 2023 ya umat perwakilan umat Islam yang ribuan jumlahnya itu menggeruduk uh, Dubes Swedia ya di Jakarta pasca kejadian pembakaran Al-Quran di Swedia sana nah ini pemerintah ini pemerintah Indonesia ini harus tegas ya, harus tegas dan perwakilan ya perwakilan dari uh, umat Islam tadi sudah diterima ya ditemui oleh wakil Dubes Nah ini dia ya delegasi masa aksi Bilal quran diterima oleh wakil duta besar Swedia di Kedutaan Besar Swedia di Jalan Dokter Ide Anak Agung kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan. Nah dimana dalam aksi Bilal quran digelar untuk memprotes penyebaikan dan pembakaran Al-Quran di Swedia, Belanda dan Denmark perwakilan diterima waktu di di delegasi menyampaikan surat resmi yang ditandatangani tiga pimpinan ormas Islam yaitu Persaudaraan Alumni atau PA 212, POM Persadaran Islam atau PI dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama. Nah, surat tersebut berisi tuntutan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ketika kami sampai ke tuntutan Ketika kami sampaikan tuntutan, Wakil Dube Swedia mengatakan bahwa Swedia lewat Perdana Menteri sudah mengecam dan mengutuk aksi Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran dan ia berjanji surat tuntutan kita akan dilayangkan kepada pemerintah Swedia. Ujar pimpinan delegasi Ustaz Slamet Ma'arif menyampaikan hasil audiensinya kepada Masai aksi bela Al-Quran. Kemudian penasihat Piadasu ada 212 itu melegaskan bahwa pihaknya berharap Rasmus Pauladan bisa dihukum tegas atas aksi provokasinya. Saya mengatakan tolong sampaikan kepada pemerintah Swedia, kami tidak butuh kecaman yang kami butuhkan tindakan tegas dan nyata. Segera hukum tegas Rasmus Paludan jelas paslamet. Rasmul Rasmus Paludan sendiri, kata Slamet, mengatakan akan terus membakar Al-Quran setiap hari Jumat. Kalau itu terjadi dan pemerintah Swedia tidak memberhentikan aksinya, maka kami akan terus menghukum Kedubes Swedia setiap hari Jumat, bahkan kami akan mengusir Kedubes Swedia. Nah, usai aksi di depan kantor Kedutaan Besar Swedia, Maksa melanjutkan kegiatannya ke depan kantor Kedutaan Besar Belanda. Nah, baik kawan Jadi sedikit kita bahas Ya Jadi ternyata sih Rasmus Palu dan ini ya sudah berniat Sudah bertekad bahwa setiap hari Jumat Dia akan membakar Al-Quran Nah Ini harus Ada ketegasan seharusnya pemerintah yang minta tegas Ya harusnya pemerintah Indonesia yang meminta tegas kepada pemerintah Swedia lewat kudubesnya di, di Jakarta untuk segera menghukum Thomas Paludan, jangan rakyat Indonesia, ya kan kalau rakyat Indonesia yang melakukan, berarti seakan akan pemerintah dengan eh, pemerintah Indonesia dengan rakyatnya ini tidak akur, nampaknya seperti itu akan kelihatan seperti itu kalau bisa berikan ketegasan kepada Swedia kalau rasmes palu dan ini tidak dihukum dan kemudian dia membakar tiap hari Jumat lebih baik suruh keluar yang usir ke Swedia di Indonesia atas nama rakyat Indonesia nih, ini seharusnya pemerintah Republik Indonesia yang berbicara seperti itu sehingga negara luar lihat wah ini pemerintah Indonesia dengan rakyatnya ini kompak Nah kalau yang mau mengusir ini adalah rakyatnya Bukan pemerintahnya Indonesia Nah ini kebaca oleh orang luar bahwa Di Indonesia itu sebenarnya ada masalah Yaitu tidak kompaknya antara pemerintah atau penguasa Dengan rakyatnya sendiri Makanya rakyatnya bergerak-bergerak Bergerak sendiri-sendiri -bergerak, bergerak Biar jadi pembelajaran Biar jadi pembelajaran jadi kalau semua ini bergerak, semua kena rakyat-rakyat-rakyat, terus pemerintah dia harusnya berikan seketegasan langsung kepada oh, pemerintah Swedia, termasuk Belanda dan Denmark. Kalau bisa berikut semua apa yang ada di Indonesia, barang-barang mereka. Jadi biar mereka berpikir gara-gara satu orang warganya, Ya, yang merusak atau yang menyakiti hati umat muslim di dunia gara-gara satu orang negara dia akan bisa ter terganggu ekonominya secara umum seharusnya ya ini nih sayang sekali yang mau mengussini era Indonesia bukan pemerintah jadi ya kelihatanlah di situ bahwa memang pemerintah atau penguasa eh, tidak sejalan dengan sebagian besar rakyatnya Nah, itu bisa kelihatan dari yang tidak kompak jadi kita lihat saja kawan janji daripada Rasmus Paludan ini, apakah benar setiap hari Jumat dia akan membakar ke Quran, kita akan lihat dan bagaimana pemerintah sudah menanganinya ya termasuk Denmark, termasuk Belanda nah ini ini kan sudah menimbulkan sahara ini Ya kan? Berarti kalau pemerintah Sweden tidak menghukum si Rasmus Paludan, nah, berarti mereka kompak antara pemerintahnya dengan rakyatnya, berarti dia kompak, berarti dia mendukung. Nah, ya, pemerintah Sweden mendukung rakyatnya, berarti mereka kompak walaupun salah. Sedangkan kita di Indonesia benar, tapi kita tidak kompak. Ini serba susah, ya Bagaimana menurut sahabatku, Baikan videonya kawan